Selamat datang kembali di channel saya Multi Tiren Bike Kali ini saya akan mereview sesuatu yang saya pakai sudah hampir lebih dari setahun ini Ya, helm merah Fox Proframe yang oke okay banget ini Kemasannya hitam, kemudian tulisannya juga hitam jadi tidak terlalu kelihatan beserta simbolnya Lalu di bagian sisi ada beberapa fitur yang disebutkan seperti M.I.P.S. Lalu di bagian sisi yang terbuka ini kita bisa mengeluarkan helmnya yang sudah terbungkus oleh sarung helmnya. Nah seperti ini. Jadi saya membeli helm ini second dengan harga dulu 2,8 di suatu marketplace berwarna biru. Ya, helm ini didominasi oleh warna merah dan juga hitam, yang warna kuning di dalamnya itu adalah teknologi MIPS atau MIPS yang sudah include di helm ini. Jadi ukuran helm ini adalah L dengan lingkar kepala 58-61 cm dengan berat sekitar 850 gram. Hmm, cukup ringan ya untuk helm yang seukuran L ini lalu untuk paket pembeliannya di disini disediakan spare part busa cadangan termasuk yang ada di belakang kemudian yang ada di depan di dahi lalu di bagian pipi, di bagian chin bar ada tiga ukuran, paling tipis, kemudian sedang dan juga yang paling tebel lalu di bagian atas juga ada spare -nya. tadi di bagian belakang itu juga ada dua ukuran Nah ini banyak sekali ya cadangannya, jadi bisa menyesuaikan ukuran kepala teman-teman Nah ada juga untuk Fit Kit Instruction atau bagaimana cara memasang ukuran yang pas di kepala teman-teman Ada juga ukurannya di belakang sudah dicantumkan Untuk yang M segini, kalau yang L segitu Lalu ada juga label MIPS nanti akan kita bahas. Ada gambar otak di situ. Kalau yang memakai MIPS begini, kalau yang tidak memakai MIPS begitu. Ada juga buku manual yang terdiri dari banyak bahasa ya. Saya juga malas bacanya. Lalu untuk lubang dari helm ini banyak sekali ya. Kalau misalkan saya hitung yang major itu sekitar 22 lubang sehingga ini helm merupakan helm enduro banget ini untuk pedaling misalkan nggak dilepas pun masih nyaman ya masih seperti ya kayak nggak pakai helm full face lah kalau warna ini selera ya banyak juga warna yang lain yang bisa dipilih selain merah ini seperti putih, kemo atau hitam untuk chin bar nya sendiri menurut saya ini salah satu chin bar yang kuat banget ya strukturnya sangat kokoh dan keras Kelemahannya adalah busa yang warna merah, di cimbarnya ini bisa lama-kelamaan menjadi getas. Lalu untuk yang berwarna kuning ini adalah teknologi MIPS, atau Multidirectional Impact Protection System. Dari segi visor, ini hanya tersedia satu macam ya, tidak bisa di rotate, hanya ada tiga tumpuan di tengah, dan di kiri dan di kanan. Lalu tidak ada mounting untuk GoPro, dan juga tidak ada permukaan datar yang bisa ditempel menggunakan mounting GoPro. Bila ada, itu pun ya miring lah. Nah, yang saya suka adalah dari sistem penguncinya. Dia menggunakan sistem namanya Snap Fitch Lock yang menggunakan magnet, jadi dia langsung klik, langsung terkunci deh. Lalu untuk yang terakhir adalah busa yang ada di dalam ini pastinya kotor, bekas keringat, dan itu bau. Untungnya busa ini bisa dicopot untuk dicuci dan juga dipasang kembali ketika sudah bersih. Kalau plastik yang kuning ini tidak bisa ya. Jadi kalau dipakai untuk kreding gimana? So pasti enak banget ini oke okay, segitu dulu review helm fox pro Frame kali ini terima kasih sudah menyimak jangan lupa untuk klik like dan subscribe bulat bulat buat yang belum sampai jumpa di video selanjutnya